Terus hukumnya adil pulsa biar Oh cakrian jadi tidak Abdul yang santri dan kepentingannya benar boleh beli di sini. <laughs> <cukup> enggak <seras> Abdul beras ya Bodoh, yang makanya untuk to'at silahkan beli di sini, yang enggak jangan. Nah, misalnya pungutan bodoh Bodoni tetap aja kan? Ayo saya halal biar jalan. Kayak contoh tukang parkir. Langko nak misalnya wong selingkuh oh aja murkamu pionesing Joko. Berarti ke melok memberi kontribusi aja meh. Gimana? <gulit> Kenaik HP. Leo mulai ini kan cerita Wong Falatu Zakku Anfusakum bua alamu gimana itu? Kau mulai wajib zakat karena kita itu tidak pernah mungkin kita tidak pernah maksiat langsung, tapi efek dari perilaku kita, sistem kita. Kalau nuh santri supir, supir bis. Nih sering ditulisi, semoga sampai ke tempat tujuan. Tak konyop loh, ojo dulu so tulisannya. Ini sing separuh besi wape maling tuh wape nih gue prostitusi. semoga oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Ataik sok suci semoga kabul apa? Berarti sing maling ngekabul ya, kajate. Sing kemenin tempat maksiat. Kabul kajate. Leku pengiran. Jadi zulumat itu ada. Makanya syabul qadir al-jilani singkondangi Sultanul Aulia, Ula berkali-kali fatwa tenggini majlis-majlisul ilmi. Syadul si Qadir yang alimnya begitu terkenal ketua wali mawawan bingung ngadepi fenomena itu. Sampai beliau punya fatwa masyur itu. Kalau apal takbir itu. Kalau nganti saat ini kita apal. Fal halal halalu hukmin lah halalu ayinin. Merguna ayinu raso halal 100%. Sampai beliau berani bertahu ayinu raso halal 100%. Fal halal halalu hukmin lah halalu ayinin. Kalau masih ingat betul takbirnya beliau di kitab al-hunyah. Kita li fitur itu satu-satunya kita beli paling populer. Saya punya banyak kita beli, tapi paling dipakai ulama seluruh dunia gini. Al dunia di toli bi, torikilah. Halal halalu hukman lah halalu Yang namanya halal tuh hanya hukumnya indah Tapi ainnya ndak akan halal. Enggak kok halal di. Misalnya kita di supir, supir. Karena wong dagang kan ya, bayar normal. Tapi adal pecel yang bringarjo normal. Enggak wong sih ngapain riba? Apain ngantor neng lembaga riba duso? Siapa ngantor neng gon prostitusi? tuso, singaape ngantor nih mangkal copetane aneh, tapi karena kita nyupir pokoknya yang geronsing bayar yo, berangkat. Lah itu hal halal halalu hukum dan kita nerima uang itu halal karena secara hukum. tapi kalau ain dong copet misalnya bayar gue nggak gue uang hasil, copet. tuku pulsa dari ribu uang hasil, copet. dan nah, singa tul pulsa santri gue salam templa baik kia ini, ayo nggak ada usah munafik. ini kalau ainnya ada bisa tetep. bisa yo sakit berhenti bisa kalau airnya pasti bulat mun warung eboto uang soleh marung mangan buka kekuatan sholat nak wong dolim ayo santri tuku pulsa gus silaturrohmi pengumuman ngaji nak wong tukang selingkuh terus hukumnya adil pulsa bi oh cakrini gus jadi adil pulsa yang santri dan kepentingannya benar boleh beli di sini nggak adul beras ya wadoh yang makanya untuk um, to'at silahkan beli di sini yang enggak jangan nah, misalnya lubungan wong wong berdoa ini tetap aja kan ayo sanghalal biar jelas kayak contoh tukang parkir langsung nak misalnya wong selingkuh oh, aja murkamu si joko berarti kayak melok memberi kontribusi aja meh dia batin kenaikannya malah ini hal halal halalu hukmen lah halalu ini dari sabtu gue terjadi halal itu gue hukum ora iso halal gue ini malah ini mengalim-alim roro-roro di duit lomo kuatir ya duso supaya no pengirana gue pengirana uaman gue kulo berapa duit duit swi-swie berapa duit duso tenan orang iso halal hukum ayo misalnya kayak bagul kayu ta bagul bangunan nong tuku botakoi damel no po berapa <laughs> ayo ngosole solai butuh kemangan di matira genti-genti enggak misalnya tasbih bener bahannya tasbih benangi segawe Cino segawe non-muslim ngomong muslim, um -muslim buat tukoni kulaan jadi suge ngot sugewong non-muslim tinggung kekafiran haram ene kan <gülüyor> ayo contoh no halal ulangnya jari menguji neng dunia sing halal murni mursi banyu kolange ceplok buk dan mok, tampani cangkemem tampo gendeng gendeng masalah ya <gülüyor> <gülüyor> oh, sampai sahabat itu kena ikutiru tiru, itu yang ada rana udah melayu 200 berpikir ngombi -bing. mergong gua tuh jadi ahalul halal alma unna zil minas sama halal halal iku banyu yang langsung turun kok langit wah oh, itu rana transaksi rana apapun menarik badan ini yang ada rana hutan melayu ada <laughs> <tentuk> <tentuk> uh, liat salam <tentuk> disalami tembak santri santri ini soleh pulsa tapi sing itu pulsa dari sekian kepenti kepentingan. Ayo santri soleh libes di kendaraan. Wes di khusus wisata warisan Allah. Tetep ono maksiate. Sale bensin BBM ngene-ngene. Ekson mobil kuasi Amerika. Amerika senengane nyerang Afghanistan. Mana nak kepenak halal alma Anazil minasam Lalu sam. Ono gadah critane nyata. Ada seorang kiai itu kiai besar dia. Kiai besar tukang bidat. Niku sampai nandur gedeng di tandur piambak tengguri rumah. Niku gedeng gedeng pisang niku tiap temangan anak-anak e, niku gedeng situ diiris. Misalnya anak 5 e tiris 5 gedeng gedeng pisang situ. Dewi nggak tencung mengaku mubalik sinyalame aku ya cuma Nama-nama nok seng haram iki kafaroi. Merkoi iki satu-satu nih wed sing tak tandur nganggu duit halal neng tanahku seng halal. Anaknya e, akrab deh kalo tanya bang cari sopo tanaku halal. Di sepepe am iku ikoseng keita. kulau ini merasa, kulau ini ku kiai induk, dulur kulau ini kubitu, sehingga warisan pada bapak ini kukulau, paling rawan subhan malah sing kiai induk perkara sing sehingga rapati induk itu rapati untuk agak kalau indu induk harus dikeumah induk macam-macam jadi tetep, Lung, gitu, misalnya dua bapak mbak mbak mungkin itu ke sengketa, kegegir pake pak lie bapak, mungkin kok kue, wis, nyaman kau bapak, tapi bapak mgegir pake pak lie saya kira itu dilupakan sama salah padahal berapa kok hasil Saya sudah bapakmu rambam. ya? Dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh masalah. dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh Momen naudzuhun kelambimu haram, maksud kamu. <gambil musik> Taba doso berkorau udur, betul beragam. Tapi intinya dulu kebenaran yang membawa Nabi dulu mat tenggine kefasikan tu silsilahnya panjang. Mana sing daerah ini benar, daewi satu khodir, sing daerah ini benar, sing dihalal Nabi, no sing daerah salah, sing di salah Nabi. No Orang kok aine, na aineku ya aine iso. Ya aineku iso contoh gampang ngetenakteng geneku itu dawe saplu qadir saya sebagai orang ahli fakir itu akan memberi analogi memberi contoh kalau contoh di fakir yang masyarakat ngeten Uyoh ku najis betul, apa najis teletong ngacar matitab safi'i ini apa? najis ya kalau kalau Allah bilang najis misalnya ya kita bilang najis misalnya uyah najis tapi lemah itu suci ya sudah kita bilang lemah itu suci padahal lemahnya gua nih uyah, bung sapi tengung lemah, kabah ini lemah Mana pengiran gue pinter darah nih gue najis, gue misalnya coro safi najis, gue angket le tong, kangkung, kangkong, subur, lemu, lemu, terus dipangan wong, ya terus deti suci gue orang ora najoro aini, oh ini materinya sudah mengandung urat-uratnya sistem, woi woi sengadung le najis, semua organnya sudah masuk, legu, legu, legu, legu, legu, legu, legu, legu, legu, legu, sakit, Imam? Saitin ali ku pintar nangendikan, sing terani suci ku opo, sing terani suci, ya, sing opo terani suci, opo aku suruh si suci kape, ono wong waswas mendingan nih, so ikaw aku suci kape, Baru waktu tak kebatur, lah yang mbomoh sing terani suci, gak gowa nasis lah ke ngalor ngitung, gowa tayak nengotengin, Mulane yang penting mentenggei, nak juna bisa disuai, suai, kena nace satu suai, anggris kecelo, atus si ya, suci, jauh ali, orang sama kesaos suci kabe wala kau nama suci kape, pedeli kape, watang macam-macam macem, -macem Kue gue sekarang tuh gue najis keteh najis, tai aksinya gue tengem najis, la tuh mak uang naik sepeda tuh seorang wos sucius gitu daerah ni sucius, tapi aini iso sucius, tapi tenang sakit kan, wong gue sekarang tuh gue woi nabok misalnya ada orang, misalnya ruhen, macak santri, mau orang mencit jam 11 malam, dan nonton gue jeningin donan, donan yang imbang, nak duduk jam 11 aksinya penyopet jam ni, tapi nak duduk masjid, ya baik, cikaf. Lah ngonikuk makhalul istihad kalau gitu makhalul apa istihad? Faham sih lah beragama itu begitu ilayu milik yama. Makanya bukki yau yau paling soleh hak dunyuk urai soleh pasang dosa Karena halalnya dia itu hanya halal hukum tidak halal aini. Oleh nileng ini pentingnya ngaji. Fal halal halalu hukmen la halalu ainin. Sing terani halal halal hukum yaura halal aini.